assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro kembali lagi dengan saya pemancing asal-asalan kali ini spotnya banjir mas bro Tanya nyari-nyari yang agak tidak deras alirannya spotnya banjir mas bro Saya udah uncal satu ya Mas Bro, di sini. Saya oncal ke situ. Siapa tahu ada ikan yang nyasar Mas Bro. Oke, kita tunggu Mas Bro. Mas Bro, akhirnya saya menemukan spot, mungkinan ada ikan lelenya kayaknya Mas Bro. Spotnya di sini Mas Bro. Saya udah pasang satu, saya cuma bawa satu. Dan umpannya jangkrik Mas Bro. Kotak ini jangkrik Mas Bro. Eh. Oke mas bro, kita tunggu mas bro Kita cek mas bro Nah, itu makan. Ini Di mas. dibawa masuk, mas bro. Uh, oh, dapet mas bro. Karena apa ini? Wah, tuh, karena ya mas bro. Kita harus turun, mas bro. Kalau enggak turun, enggak bisa mas bro. Wih bro, turun dulu mas bro <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> nyakup mas bro nyakup-nyakup di ikannya mas bro oh Allah Bro, uh, baru kusut mas Bro. Weh, alhamdulillah, hmm, dapet mas, mas Bro, dapet lele, mantap juga gua, ini mas Bro lanjut lagi mas bro oke kita onca lagi mas bro bismillahirrahmanirrahim babon ini mas bro tunggu lagi goyang mas bro wih mantep mas bro goyangannya kita cek dulu mas bro Enggak dapat mas bro, wah enggak ada perlawanan mas bro, Lulus. dikerjain ikan mas bro, lanjut lemparan lagi mas bro, makan lagi mas bro, tahu dapat apa enggak ini? Tunggu dulu Mas Bro, semoga dapet. Uh, uh, apa ini Mas Bro? Tuh, nyangkut Mas Bro. Masih masih ada nih ikannya Mas Bro itu. Tuh. Tuh, Mas Bro ikannya. Uh. Mas hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Mas Bro. hai, hai, Mas Bro, bu. tapi nyangkut. Uh nya ada Mas Bro. Cangkup Mas Bro. Entau uh, nyangkut apa ini Mas Bro. Oke, mas Bro, kita akalin dulu. Alhamdulillah Mas Bro, akhirnya dapet juga Mas Bro. Uh, nyangkut di situ Mas Bro. Nggak tahu ada kain apa-apa itu di situ. bis banjir, banjir pertama suka ini Mas Bro, suka nyangkut-nyangkut. Oke Mas Bro, lanjut lagi. Yang itu tadi hasilnya satu. Oke Mas Bro. Mantap jiwa! Ibu, wow, mas bro? Apakah ini dapat mas bro? Kita cek mas bro, semoga dapat mas bro. Ayo, ayo, ayo, ayo. Saya cek dulu, Mas Bro. Malah jatuh kelentingannya, Mas Bro. Wah, song, Mas Bro. Tuh kelentingannya jatuh, Mas Bro. Mas Bro lempar lagi. Hey, Mas Bro, berhubung cuacanya sudah sore, kita akhir videonya sampai jumpa di lain hari ya, Mas Bro. hasilnya mas Bro dapat lele satu, tawes satu, mantep mas Bro, uh. lele kali mas Bro ngeri nih, patunya bahaya mas Bro, uh, patunya bahaya mas Bro, lele kali. li li ya mas gemuk